Selanjutnya kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat. Selanjutnya kepada zodiak yang kelima yang keuangannya akan meningkat dan suka berbagi di bulan Januari tahun 2022. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, ini saja kita mengambil kartu support energi. Yang dapatkan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 Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris yang dimana sini digambarkan sosok Aris keuangannya akan meningkat dan suka berbagi di bulan Januari tahun 2022. Di sini digambarkan seorang Aris akan mendapatkan pintu reski yang terbuka dengan suka berbagi kepada orang lain yang merupakan karma baik yang didapatkan oleh seorang Aris di bulan Januari tahun 2022. Serta sini digambarkan seorang Aris akan mendapatkan 3 job tiga tawaran pekerjaan yang akan mampu mendokrak keuangan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 Sesak seorang Aris keuangannya akan jauh meningkat di bulan Januari tahun 2022 yang dimana disitu dengan suka berbagi kepada orang lain sehingga Aris mendapatkan karma yang positif mendapatkan pintu yang semakin terbuka yang selalu didukung didoakan oleh keluarga didukung didoakan oleh pasangan Aris sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Lovers secara umumnya The Lovers itu diartikan percintaan sesuatu yang berjalan dengan baik dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan sodet yang pertama di sini menggambarkan rasa kecintaan, rasa suka berbagi yang dilakukan oleh seorang Aris di bulan Januari tahun 2022 akan membuat pintu reski semakin terbuka yang dimana di sini akan meningkatkan keuangan yang selalu didukung didoakan oleh pasangan didukung didoakan oleh orang-orang yang Aris bantu sendiri serta di sini digambarkan seorang Aris akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan yang dimana di sini merupakan karma baik kepada dirinya yang akan mampu mendapat keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah five of cup ataupun 5 piala. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang persodiak Gemini yang di mana di sini digambarkan sosok seorang Gemini keuangannya akan meningkat dan di sini suka berbagi kepada orang lain. Di sini digambarkan seorang Gemini akan memiliki lima usaha sekaligus yang di mana di sini dalam bentuk karma baik yang diterima oleh seorang Gemini dengan suka berbagi kepada orang lain. Dan di sini berkat orang-orang yang ia bantu, seorang Gemini keuangannya akan semakin dan terus, dia akan semakin terbuka, dan setiap usaha yang dilakukan oleh seorang Gemini akan mampu berhasil maksimal dan mendatangkan income yang lebih bagus kepada Gemini sendiri. Dan untuk support energinya adalah Kenaik of One secara umumnya naik oval itu diartikan orang-orang di sekitar orang-orang yang sudah matang pikirannya orang-orang yang berada di dekat Gemini sendiri dan di sini menggambarkan keuangan seorang Gemini akan jauh lebih meningkat di bulan Januari tahun 2022 yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini suka berbagi kepada orang lain yang membuat pintu semakin terbuka dan mendapatkan karma baik yang selalu didukung didoakan oleh orang-orang yang ia bantu dan di sini akan berdampak positif kepada kehidupan yang dimana setiap usaha, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Gemini akan berhasil maksimal yang mendatangkan income kepada dirinya sendiri. Dan jika kartu The Lobos kita gabungkan dengan kartu zodiak yang kedua di sini menggambarkan kerendahan hati yang dimiliki oleh seorang Gemini dengan suka berbagi kepada orang lain membuat orang-orang lain akan mendoakan seorang Gemini agar rezekinya lebih bagus lagi sehingga di sini akan tercipta pintu yang semakin terbuka setiap usaha yang dilakukan oleh seorang Gemini akan berhasil maksimal dan mampu mendatangkan income kepada dirinya yang mampu meningkatkan keuangan kehidupan finansial di bulan Januari Tahun 2022 dan bentukkan Zodek yang ketiga adalah 10 ten of cup ataupun sepuluh piala untuk Zodek yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang di mana di sini digambarkan sosok seorang Scorpio keuangannya akan semakin meningkat dan suka berbagi kepada orang lain di sini digambarkan seorang Scorpio akan suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan kepada orang-orang sekitar kepada seorang anak yang membutuhkan yang membuat itu semakin terbuka lebar dan di sini juga digambarkan seorang Scorpio akan mendapatkan tawaran pekerjaan secara peluitun yang dimana di sini nilainya sangat besar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini tidak tertutup kemungkinan doa dari seorang pasangan. Dengan kerendahan hati seorang Scorpio sama pasangan yang suka berbagi akan membuat kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah King Open Tackle. Secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang di atas. Scorpio sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang suka berbagi di bulan Januari tahun 2022, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada terbukanya pintu rezeki, kepada peningkatan keuangan, kepada karir kehidupan yang akan semakin lancar, yang selalu didoakan oleh orang-orang yang ia bantu, yang disupport oleh orang-orang terdekat, disupport oleh orang tua, Scorpio sendiri. Dan jika kartu The Lockers kita gabungkan dengan kartu Zedek yang ketiga di sini menggambarkan, efek kecintaan, efek kerendahan hati yang dilakukan oleh seorang Scorpio bersama pasangan di bulan Januari tahun 2022, dengan suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada seorang anak yang membutuhkan, kepada orang-orang di sekitar yang membutuhkan, akan berdampak positif kepada kehidupan dan berdampak positif kepada karir pekerjaan seorang Scorpio yang dimana disini. Income-nya akan lebih deras income-nya akan lebih luas, yang dimana selalu didukung, didoakan oleh orang tua Scorpio San Dan untuk zodiak yang keempat adalah Five of Pentacle ataupun lima poin. Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang di mana di sini digambarkan, keuangan seorang cancer akan jauh lebih meningkat dengan suka berbagi kepada orang lain. Di sini digambarkan, seorang cancer merupakan sosok seseorang yang rendah hati yang suka berbagi meskipun seorang cancer sedang membutuhkan sedang dalam kesulitan, seorang cancer akan berusaha maksimal untuk membantu orang-orang yang lebih membutuhkan dari dirinya yang membuat keuangan, yang membuat pintu reski semakin terbuka lebar di bulan Januari tahun 2022 dan disini juga digambarkan orang-orang yang ia bantu akan mendoakan seorang cancer untuk mendapatkan karya kehidupan yang lebih bagus lagi sehingga di bulan Januari tahun 2022 juga digambarkan berkat doa yang ia dapatkan seorang cancer akan mendapatkan banyak job banyak tawaran pekerjaan yang akan mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak dan di disini menggambarkan Keuangan seorang Cancer akan jauh meningkat di bulan Desember tahun 2022 yang dimana di sini dikarenakan seorang Cancer suka berbagi kepada orang lain yang membuat pintu rezeki semakin terbuka. Meskipun di sini seorang Cancer sedang membutuhkan ataupun sedang dalam kesulitan, seorang Cancer akan berusaha untuk membantu orang tersebut sehingga di sini. Doa orang tersebut akan berdampak positif kepada perubahan kehidupan Cancer di bulan Januari tahun 2022 dan di sini juga digambarkan seorang Cancer akan mendapatkan rezeki dalam bentuk keturunan yang akan membuat kehidupan lebih bagus lagi. Dan jika kartu the Lovers kita gabungkan ya. di sini menggambarkan efek kecintaan, efek kerendahan hati dari seorang cancer dengan suka berbagi kepada orang lain akan membuat pintu semakin makin terbuka, akan membuat cancer mendapatkan keturunan di bulan Januari tahun 2022 yang dimana juga di sini digambarkan seorang cancer akan mendapatkan banyak jawab, banyak tawaran pekerjaan, banyak tawaran job yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah Six of Swords ataupun enam pedang. Untuk Zodiac yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana sini digambarkan sosok seorang Leo. Keuangannya akan jauh meningkat di bulan Januari tahun 2022 dengan suka berbagi kepada orang lain. Di sini digambarkan pengalaman hidup, pengalaman masa lalu akan dijadikan oleh seorang Leo jadi pelajaran untuk membuka sebuah usaha untuk mengaruhi kehidupan yang dimana di sini akan berdampak positif kepada perubahan kehidupan yang dimana di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan peningkatan keuangan yang juga di sini digambarkan seorang Leo karena suka berbagi kepada orang lain membuat pintu rezeki semakin terbuka dan mudah mendapatkan tawaran pekerjaan mudah mendapatkan usaha di bulan Januari tahun 2022 dan untuk support energinya adalah naik option secara umum, naik option itu diartikan orang-orang di sekitar orang-orang yang sedang dibantu orang-orang yang mendoakan seorang Leo sendiri di sini digambarkan seorang Leo menjadikan pengalaman hidup untuk jadikan pelajaran yang dimana di sini untuk menata kehidupan lebih bagus lagi dan di sini digambarkan seorang Leo sudah berbagi kepada orang lain yang membuat Pinterest semakin terbuka dan membuat seorang Leo mudah mendapatkan tawaran pekerjaan tawaran job yang akan menampak positif kepada peningkatan keuangan dan di sini dalam bentuk kategori mendapatkan karma baik di dalam kategori kehidupan. Dan jika kartu terlepas kita gabungkan dengan kartu zodiak yang kelima di sini menggambarkan efek rendah hati, efek kecintaan seorang Leo akan membuat dampak yang positif kepada perubahan kehidupan yang dimana di sini digambarkan juga seorang Leo pernah mengalami hal yang sulit dan dijadikan sebuah pelajaran untuk menata meniti kembali kehidupan yang dimana di sini akan mampu membuat keuangan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan disini juga digambarkan dengan efek suka berbagi kepada orang lain, pintu rezeki akan semakin terbuka dan Leo akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, banyak job yang mampu mendongkrak keuangan, kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Yang dimana di sini kenaik option merupakan orang-orang sekitar yang ia bantu dan selalu mendoakan seorang Leo agar rezekinya semakin bagus lagi. Dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang keuangannya meningkat dan suka berbagi kepada orang lain di bulan Januari tahun 2022 adalah yang pertama zodiak Aris.